Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini kita lihat ada berita terbaru dari kak Mary ini persahabat yang mengunggah video ini saat mau mendi Bali saat tiba di Bali persahabat ya tentunya kita melihat kegesrekannya dari idol kesayangan kita yang sudah melekat persahabat ya masya Allah ada aja kelakuan yang selalu membuat kita bahagia sekali masya Allah dan kita lihat juga persahabat ya caption yang ditulis oleh kak Mary. Thank you Rizky Bilar, Lesti Kejora, kalian kocak banget, thank you selalu setia sama DriveMe.Bali Wah Masya Allah, emang selalu tentu membuat happy semua orang dengan aksi gesreknya Lesti dan Bilar Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan, diantaranya dari akun Ivan sekali selalu mengatakan gesreknya itu loh ciri khas kalian, katanya itu Masya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Dewi 1583 Makasih C udah kasih vitamin lewat jalur endorse Kalau nunggu dari pabriknya mah lama Katanya itu Masya Allah Alhamdulillah terima kasih banget untuk Kak Mary Yang sudah selalu memberikan tentunya Kejutan vitamin dari idola kesayangan kita Kemudian juga selanjutnya bersama di Sima Gabar terbaru untuk warga Konoha Papa Bilar tentunya lagi bertemu dengan orang hebat Orang sukses Bismillah Mudah-mudahan berkah barokah Apapun yang dilakukan hari ini Selalu dilancarkan persahabat Yang doa terbaik Yang selalu kita berikan untuk Leslar family Kita lihat persahabat ya Untuk wajahnya Papa B terlihat sangat cerah sekali Masya Allah Ini yang paling ditunggu persahabat ya. Kejutan dari Leslar Mudah-mudahan sempatnya ada kabar baik yang kita dapatkan dari Leslar Entertainment Dan kita lihat juga persahabatnya kalimat caption yang ditulis oleh akun Santal Putih Bilar Kegiatan kakak sore ini bertemu orang sukses Katanya ke Masya Allah hingga tentunya Komentar pun banyak sekali diberikan Salah satunya dari akun Dinda Sinta 768 mengatakan Wih sama penguat pengusaha Bos Feb nih gua dulu pernah berharap Waktu Arafi kerjasama dengan dia Dalam hati ini Feb ini usaha menjanjikan banget Apalagi kalau sama emang Tentunya udah dengan ahlinya berharap Leslar buat usaha begini juga Dan lihat ini langsung bilang Masya Allah Leslar ketemu sama beliau Semoga berkat semua usahanya ya Amin, doakan yang terbaik untuk idola kita Kemudian juga selanjutnya Kita lihat persahabat ya Bapak B juga di story-nya foto dengan tentunya Bapak Budi Doakan yang terbaik Mudah-mudahan segala urusan hari ini Dilancarkan untuk idola kita Selanjutnya juga persahabat kita lihat dengan Kak Nova satu jam yang lalu mengunggah antunnya video Bersama Ibu Ros Maladewi, Ibu Ros masih berada di Jepang. ya doakan juga untuk Ibu Ros. Mudah-mudahan selalu sehat di sana, dan semoga ada kabar baik dari keluarga besar Papa Bilar. Selalu menantikan, selalu menunggu kejutan dari keluarga besarnya Papa B mengenai Lesti dan Rizky Bilar. Bismillah, mudah-mudahan bisa juga liburan ke Jepang. Amin. Kemudian, kita lihat jika selanjutnya nih, ya akhirnya muncul juga vitamin Abang Fatih yang ditunggu-tunggu warga Konoha. Kita lihat nih ya si lucunya Bang El Masya Allah banget Sangat menggemaskan sekali persahabatnya Makin pinter, makin soleh Makin menggemaskan Si bayi lucu kata Kak Mer itu Lagi bersama Kak Mary itu Masya Allah Sehat selalu, mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan semoga persahabat ya untuk Leslar Family Selalu mendapatkan doa-doa baik Dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar Family Amin